enggak guys, mau terbalik guys, ini lagi miring, mobilnya lagi miring guys. Oh woi, pindah aja loh. woi, maju dulu eh. miring nih guys, miring guys muatannya miring hampir terbalik guys kalau ini dia hampir terbalik Muatannya ini berat berat kiri guys dibantu lagi guys dibantu lagi. bantu lagi. Hampir, guys. Hampir ah, terbalik. Iya. Eh, eh, punya setir tidak sudah. Hahaha. <tuk> <tuk> boleh, boleh